Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di F2T channel Channelnya Gado Gado nah, Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik saja nah, Hari ini saya ingin berbagi tips Bagaimana cara membuat stiker Melalui aplikasi di handphone android Mungkin sebagian kebanyakan sudah tahu Nah di aplikasi ini uh, kita membuat stiker dari foto kita sendiri, foto teman, foto siapa saja yang bisa kita buat stiker dan meme-meme lucu lah intinya. Oke, okay, so, tapi sebelum kita tonton di video kali ini, yang belum subscribe, saya harapkan bisa subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng supaya mengetahui update video saya selanjutnya. Oke, okay? oke tanpa berlama-lama lagi ya guys kita langsung ke tutorialnya let's go oke okay. okay. nah ini oke okay, teman-teman kita lanjut ke tutorialnya nah kita bisa mencari uh, aplikasi sebenarnya banyak teman-teman aplikasi untuk membuat stiker namun kita cukup uh, menghentikan saja Maker stiker WhatsAppnya nah, di sini atau stiker maker di sini teman-teman stiker maker nah ini saya download stiker makernya kemudian tinggal uh, kita stiker name kita buat uh, terserah bikin apa aja nih atau suka dia suka dia stiker oke okay, kita bikin buat nah, suka dia kemudian lanjutannya yang pertama di sini kita coba ini ada ada dua nih ada ambil foto buka galeri stiker library Coba buka galeri buka di album kemudian kita ini kan ada beberapa contoh ini. teks, oke okay, sudah jadi, kita tinggal simpan stiker, nah, kemudian kita tinggal add to WhatsApp. Bayar ya, teman-teman. Kita, sebenarnya untuk menghilangkan apa iklan ini kita matikan dulu datanya atau Wifi nya hai, hai, hai, suka dia telah ditambahkan ke WhatsApp Oke tinggal kita cek dari sini WhatsApp Kemudian cek, coba cek-cek dari sini nah sudah ada ini sudah ada teman-teman nah ini ada salah satu cara bagaimana membuat stiker melalui stiker maker Selanjutnya, nanti tinggal uh, sama seperti yang tadi saya contohkan, tinggal dibuat aja. Oke, teman-teman, itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga uh, bermanfaat. Terima kasih. Itu adalah tutorial bagaimana cara membuat stiker di handphone. Nah, untuk itu, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan saya akan membuat tutorial uh, sejenisnya dan mungkin saya akan coba mencari tutorial-tutorial yang lain. Oke, okay, terima kasih teman-teman semuanya yang telah subscribe. Saya doakan semoga selalu bahagia, diberikan kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Tonton terus di Update Channel. Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh